Informasi menarik terbaru, terupdate dan terkait seputar leslar dunia. Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini. Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita. kabar pertama para sahabat ya kita lihat di sini ada momen spesial yang tentunya semua membuat kita bahagia. Ini detik-detik kakak Pilar cium kening dedek Lesti kejaran di pasar ya Dan tentunya di akhir video membuat semua Farah fans Tentunya penasaran pak sahabat ya atas kelanjutan video cium kening dedek Lesti kejaran Masya Allah luar biasa semakin bahagia Semakin bangga kepada Lesti dan Pilar selalu memberikan vitamin kebahagiaan untuk kita semua Farah fans Diunggah kembali oleh akun lesti bilar tim. kita lihat di kolom komentar sahabat, ya, tentunya banyak sekali komentar. Banyak sekali respon yang tentunya diberikan dari sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram. Hanur Aini dua-dua mengatakan, aduh gak bisa nih digantungin begini, katanya tuh persahabat ya, lihat juga di komentar lain. Ya. Dari aku Nuray Nilskor Kipe 123 mengatakan Baru mau tidur dah lihat beginian Jadi seger lagi Masya Allah luar biasa persahabat. Dukungan dari fan juga Tentunya semakin kompak dan semakin solid Mudah-mudahan Kakak Bilar Dan dari Elasti selalu menjadi sosok inspirasi untuk Banyak orang Berikutnya kita lihat juga persahabat ya, Selain Jum Kening ini ada nomor spesial Dari Dedek dan Kakak Bilar Di Bandung di persahabat ya Masya Allah Memakai baju dengan warna yang senada membuat dedek Olesi dan Kakak Dul tengah cantik dan ganteng nih sahabat, ya luar biasa membuat para fan juga ingin sekali berfoto dan ketemu langsung dengan Kakak Bilarah Dan dedek Olesi nih persahabatnya masya Allah mudah-mudahan bahagia selalu untuk rumah tangga mereka dan kita lihat juga di kolom komentar persahabat ya dari akun Rika 2020 disitu mengatakan Semoga aja Novi selalu sama Dede, walau nggak sama Lisna lagi. Novi juga kayak Lisna, sayang sama Dedek jagain Dedek banget ya. Masya Allah, terlihat memang. tentunya Kak, Novi di sini selalu bersama Dedek Lesti dan Kakak Bila Selalu menjaga, selalu membantu dan mensupport Mudah-mudahan saja, selalu banyak orang-orang baik yang mendoakan terbaik juga untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga komentar lain diberikan. Dari akun WeWe, Windasari mengatakan, "Tantik ama si Dede ngiri amat aku tuh ama kamu, D. Masya Allah, luar biasa mempersahabat ya dengan penampilan yang begitu sederhana, tetapi terlihat sangat cantik dan elegan. Mudah-mudahan, tentunya Dede Lesti selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua." Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat, ya Masya Allah ini vitamin bahagia yang kita dapatkan juga semalam. Sebelum tidur kita mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar di channel Youtubenya Kakak Bilang. Persahabat, ya di akhir videonya tentunya kita disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa sambil dipegang pipi dedek Lesti dan dicium kening. Membuat para jomblo pasti iri banget melihat kekiutan, kemesraan dan keromantisan dari seorang Lesti dan Rizky Bilar. Doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan mereka bahagia selalu. Dan yang belum hampir silahkan mampir ke channel Youtubenya Kakak Bilar pas sahabat ya. Banyak sekali keseruan, kekiutan yang diberikan dari Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya juga kita lihat nih para sahabat ada unggahan spesial. Yang mana semalam juga ada live dari Kak Kirana Fahri, ya Ini membahas soal tentunya pernikahan Terutama pernikahan si cantik sang kejora kita Lesti Yang mana di sini Kak Kirana Fahri juga bersahabat ya, Sudah mempersiapkan semuanya dari awal rangkaian acara Dari lamaran hingga acara ngunduh mantu di persahabat ya, kita merasa bangga bahwa persiapan yang begitu dengan perjuangan dari Kirana Fari juga persahabat yang membantu suksesnya acara pernikahan Lesti dan Rizky Pilar. Tentunya perjuangannya sangat luar biasa, persahabat ya apalagi ketika di, di acara ngunduh mantu mereka sudah survei kedua tempat di Medan dan di Palembang. Sudah fix tetapi harus dibatalkan bersahabat ya Karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan Akhirnya fixnya di Bandung Ini Masya Allah perjuangan dari Tentunya Kirana Fari juga Kita turut apresiasi bersahabat ya Dan WO tidak boleh infram katanya tuh bersahabat ya Semoga kalian mengerti Mudah-mudahan saja bersahabat ya Doa kita selalu diberikan kepada orang-orang yang selalu membantu Lesti dan Rizky Pilar Unggahan tersebut jadi kembali oleh akun leslar.lovers Banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif juga Dari para fans, yakni dari akun Siti Suryanita 97 underscore mengatakan Sumpah ya acara demi acara, dari lamaran samping ngunduh mantu Itu sedih bangga ceritanya Apalagi munduh mantu yang di medan sedih banget ceritanya Mudah-mudahan kelak kalau kakak dan dedek bisa napak tilas Di tanah kelahiran kakak seperti dedek kemarin dan mereka sudah bertiga amin Tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya juga komentar lain diberikan Dari akun rider mengatakan Best loh KWP katanya tuh aku tadi ikut live-nya ada sedihnya juga, gimana mereka susah payah dalam kondisi PPKM, planning ini itu. Bahkan yang di Medan sama Palembang sudah disurvey, sudah oke, okay, batal lagi. Sedih lo dengarnya yang di luar sana, bisanya nge doang, tanpa tahu perjuangan mereka seperti apa. Tuh, udah jelaskan nih, Jadi disimpulkan. Perjuangan dari KWP juga sungguh luar biasa. Kita tentunya apresiasi dengan... Sangat luar biasa Sahabat, ya Kepada KWP mudah-mudahan Selalu menjadi bagian Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga kita mendapatkan info bahagia Kita lihat di unggahan ini Kepada yang diposting oleh akun LNscor Bilar Ada sebuah pertanyaan Apa kabar guys? Mindi kapan kembali sama bos Babe Tuh persahabat ini ada yang bertanya Kapan kembali sama dedek Lesti ke Jorah? Dan kita lihat jawabannya Sungguh membuat kita bahagia Pertengahan bulan ini, hehehe, Mindi gak mau ngasih tahu tanggalnya, biar surprise, Masya Allah. Pertengahan bulan, Dede Lesti akan kembali, bersahabat ya. Tanggalnya tentunya gak mau ngasih tahu pasti kalian sudah memikirkan itu, bersahabat ya. Tanggal berapa? Kira-kira Dede Lesti akan kembali, Masya Allah. Apakah sekalian honeymoon? Tentunya mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik selanjutnya langsung dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat persahabat di kolom komentar Ada komentar dari akun Sulia Suli mengatakan Coffee Lingku tanggal 10, kalau enggak tanggal 18 nih mereka ke Bali tuh Kita lihat juga yang lain komentar diberikan dari akun Ratih Lasandara Tadi live-nya teh Kirana Navari bilang kalau Dede ada off-air minggu depan Wow, Masya Allah persahabat ya tak Apa mungkin honeymoon sekalian off-air kita doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan ada kejutan soal honeymoon, Lestin dan bila Rasa tetap stay tune dapat tinggi channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan terbaru selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.